Nyiksa hatimu, semua itu tiada berarti. Ingatlah, kamu tak pernah sendiri. Lalu ini. Sungguh, pulihkan hidup. Ooh. Mm -hmm. Jangan takut, jangan ragu, jangan takut, jangan ragu, jangan takut, jangan ragu, jangan takut, Ya Yesus kan kuatMu Yesus kan